Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi, ha. Kayak gini lah lokasinya. Ikutin terus pria ini sampai selesai mantap. Tim, Bukan strike lagi. Kayaknya strike nih, bro. Eh, ini bro. Ah. Mantap. Oke, sekian dulu dari video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Bantuan.